Manual dah, kena skater belum juga. banyak makin semangat tuh, ah, Kak! Aku bilang apa nyaris di teman-teman masing-masing. Jangan sampai salah naik bed. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, jeda. Halo semuanya, welcome back again to my channel, para juragan susu jahe janda. Herang. <laughs> kali ini gue mau ngegas uh, Start a guys Dengan modal 1 jutaan ya teman-teman ya Berapa banyak yang bisa aku dapetin Dengan modal 1 jutaan guys Yuk kita cek sama-sama Dengan pola gacor gue DC nya off Skip nya checklist 5 kali cocok manual ya teman-teman Let's see Berapa banyak gua gue dapet dari Starlight Princess dengan pola gacor gua ya guys. No buy ini benar-benar pola gacor. Oke, okay? kayaknya udah 5 kita langsung let's go ke quick skip cocol manual 20 kali ya, Cok. Sorry banget kalau gua salah hitung kurang atau kelebihan ya. Yang penting kalau kalian main, kamu semua main di edit teman-teman semua 20 quick skip manual dah. Nah skater belum juga banyak jalanin ya Cok Bet rp Kalau buy 10000 ya sejutaan ya Cok ya, Kita lihat baguskah skater awal ini Kalau nggak bagus sudah biasa ya guys Mirna memang awal-awal jarang-jarang ngasih good Oke biru Tosca pecah lagi Oke ijo guys pecah lagi mir Ah babi kan Mirna kan begitu Petir empat gak dimakan Cok Keterlaluan ya Lagi-lagi Tosca kuning Biru tua kena Dar Mampus ya Biru tua kena Cok kuning Oke sabit bintang Kenain dong Mir Boom. Petirnya cuma dua aja Kaldu ya Bangke bener Mirna Astaga Lagi Mir Aduh gak mau percaya Yang ini Dar Kuningnya kurang Cok Kurang satu Cok laluan cok kecoa juga si Mirna ya guys ya cantik di luar dalamnya busuk cok <laughs> oke Tosca kena cok kuning itu dikasih bumir mir astagir astaga anjir Mirna bangke ya tidak apa 100 aja nggak nyampe cok waduh kecoa busuk cok isinya cok oke kita lanjutin ya gua kalau kurang ng ngitungnya sorry ya guys ya Pokoknya lu kalau bisa usahain Dah mampus Oke Tosca kena banyak banget Ini petir 4 Tambahin Mirna Boleh lah ya Boleh lah ya dar 160 ribu. Naik lagi pun pundi 1,1 cuk Oke kalau lu main di ID Eh dapet apa nih Kaget Oh uh, kaget gua guys Gue dapet hadiah kaget guys Dengan bet-bet gede uh, Di uh, Apa di agen yang gue ini Boleh lah ya guys ya dapat hadiah kaget nih Tambahan lagi dana Saldo guys Mantap kalau lo mau ikut main, coba cek aja kolom komentar tadi gue ngomong sampai mana, guys. Gue lupa. Oke, ini kayaknya udah 20. Kalau kurang, sorry ya, guys. Ya kita lanjutin lagi turbo skip 30 kali ya, teman-teman ya. Kita lanjutin turbo skip. aduh, tiga skater goblok bener dah. Jadi, cuy, tadi gue sampai mana ya? Kalau lu main di ID masing-masing, quick skipnya usahain 20 gitu ya. Aduh, ya, belum apa-apa. Dapat hadiah kaget. Jadi gue ngomongnya terpata-pata, terbata-bata, teman-teman. Oke cek aja kolom komentar disitu ada link yang lu bisa klik lu bisa ikut main bersama gua Sorry guys kali ini gua ganti lagi agennya karena yang kemarin gua taruh di link komentar itu kurang ajib Ya guys ya punya agak lama ya tapi masuk sih WD masuk juga cuman agak lama aja yang ini cepatnya bukan main coy Blum, Mampus 8 cok 35.500 dar Lumayan gak turun berarti agak lumayan bisa kelihatan. cek ombak gacor ya coy ya, Kita lanjutin ya guys ya kalau begini ya Ingat, kalau main di Starlight Princess... Eh, klik, stop dulu. Kita lanjutin dulu. Cocolannya di turbo doang 20 kali tanpa skip ya, teman-teman. DC-nya masih on. Pokoknya kalau turunnya banyak banget, hati-hati, cuy. Ya, lu bisa kira-kira aja berarti tidak bagus. Lu coba ganti game aja, teman-teman. oke. Okay? skater satu yang turun guys belum ada lagi skater 3 atau petir-petir cantik tadi udah dua petir ketampol lumayan bingit sakit pun dipun ini turun dari sejuta guys turun dari sejuta Ayo Mir jangan turun dari gope ya Mir Gua harap nggak turun dari gope ya gue coba budgetin di 300 ribuan kalau terus-turun berarti memang Mirna tidak mau ngasih checkpoint ya guys berarti kita harus pindah game tapi kalau masih di atas 300-an kita lanjut dulu quick doang 10 kali guys masih di atas 300an berarti kita cocok aja terus habis ini kita coba naik bet ke 20 ribuan ya teman-teman let's go mirna jangan pelit pelit eh kemu jajan motor Beat nih oh ya guys pastikan dana kalian ada ya mau mau depo berapapun dananya dana dingin ya teman-teman karena di sini kita Menyalurkan hobi Kalau gua terserah lo Kalau lo bisa jadi penghasilan itu terserah lo ya guys ya Kalau gua sih menyalurkan hobi Oke kita lanjutin lagi ke bet selanjutnya di 20.000 No DC berarti 20.000 Kalau dengan DC 25.000 5 kali cocok dengan skip manual dulu teman-teman Sebelum kita gas lagi dengan otot kenceng ya guys ya Turbo skip Kencengin ototnya biar dia ngelayangin Nah petir sama skater Let's go kita naikkan DC nya Udah 5 kali sepertinya ya guys. Oh ya, quick skip dulu manual ya teman-teman. Kita kencengin sedikit demi sedikit otot Mirna biar jadi maksimal ya guys gacornya ya guys ya. Dar mampus 14 Gue bilang juga apa kan mati lu. Aduh biru nggak mau ditampol lagi. Masih banyak banget yang bagus ya guys naik lagi ya mampir turun 600 ribuan naik lagi dia ke 1,3 mantap masih ditampol lagi petir 8 Om sedap. Aduh kurangnya merah kuning bintang, cok nggak mau pecah, oke ini naik pundi-pundi ke satu setengah juta, cok ya bukannya turun mainkan naik, lagi-lagi <guluh> gua dapat dana kaget, guys kalau lu deponya gede-gede pasti lu merasakan yang sama seperti gua, itu adalah sedikit cashback dari agen yang gue mainkan saat ini ya teman-teman temen man, Eit, mantap, aduh cuma satu, cok pecahnya gue kira mau mantap biru mau hati pecah gitu ya guys ya nggak pecah dia. Oke ini gue kira-kira aja ya guys Kalau kurang atau lebih dari 20 Gue minta maaf Lu sekali lagi Jangan sampai kurang atau lebih Kalau bisa paksain pas 20 Biar nanti Mirna otot-ototnya kenceng sedikit demi sedikit Dan mantap Jadinya gacor ya guys Turbo skip 30 kelek Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua Pola gacor Starlight Princess di 2023 Bintang kasih Mir sabitkan Wait Matahari kurang satu biji, aduh bijinya cuman satu cacat, cok si mirna Mana mirna punya biji, goblok gua. Biji yang punya si jius ya, si mirna kagak punya biji, punyanya kacang bawang, cok. Mantap, ati, ai nggak mau cok, nggak mau pecah lagi skater, cuman satu tiga skater turun lagi satu koma mantap, aduh nggak mau ditampol petir di luar, biar lagi, ai matahari lagi lagi kurang dua, G guys ya. Kurang dua nggak mau pecah padahal petir datang di situ turun lagi dia guys di 792 92000-an kita lihat guys berapa gacor minari ini Ini udah pola turbo skip ya guys tadi udah quick skip manual cocok 20 kali let's go kita lanjutin skipnya copot 20 kali turbo doang guys masih di bed rumah ya guys semoga datang skater atau tampolan petir gede ini teman-teman Ayo Mirna mantap hijau diskasi satu kantong plastik guys Boom Iti, itu petir biru kamu mau ditampol, Cok. Ini turun lagi 675, Gue masih budgetin di angka 300 ribuan ya, Cok ya. Gua masih budgetin di angka 300 ribuan. Kalau enggak mau naik lagi, ya udah gua stop, Gue pindah game atau stop dulu mainnya. Coba gas lagi waktu 3 jam ke depan ya, Guys. Mantap, ini 6 ditampol. Biru, hijau. Oke. Okay. Bintang kasih mir hati merah. Aing nggak mau lagi-lagi, Cok. Bintang kamu mau pecah. Sedikit aja naik ya, Guys kita lihat ya guys ya cuma naik sekitar 770 ribuan Gak sampai 1 juta lebih ya nih coy. Dua skater. Ayo Mir dong please kasih dong lagi skater gratisannya Mir jangan pelit. Oke, kita lanjutin di quick doang teman-teman. 10 kali tanpa skip ya guys ya. Kita lanjutin. Jangan lupa guys kalau gua profit hari ini aduin di GoPay guys. Subscribe gua, like gua ya guys ya. Ya udah subscribe gua minta uh, ucapan makasih banyak udah dukung gua, support gua dengan subscribe guys, makin semangat untuk ah kan gua bilang apa? Nyaris Nyaris masuk ke 300 ribuan Tapi di angka 478 dapat skater bet 2 ribu 2 juta nih cok kalau beli ya Semoga isinya banyak uh, Sorry gua batuk Keselak cok Wih matahari Petirnya tambahin mir Jangan cuma dua Darah Keselak gue cok Gue kaget karena dapat skater 2 juta cok Oke mega lumayan di awal ya guys Langsung naik dia bunyi-bunyi 860 Gue dapat duit Baru tetap kali baru empat teman-teman ayo dong mir jangan pelit-pelit oke hijau tampolin petir mirati Pecah mati nggak mau goblok si Mirna bang kekecoa coy tiga nggak mau ditampol coy cekir raih nggak mau pecah lagi coy ayo dong mir pecahin mir petirnya mira ah, mantap ini hijau merah muda merah hati kena coy aduh ada petirnya goblok Mirna mampusin dong mir polanya dar dar, dar. Aisy mantap toska kena lagi ah ini Bingung gue pecah panas sekali doang kan bener kan Cok Kurang mantap kurang ajib GGWP ya guys ya Dar Aduh gak mau pecah satu lagi Cisa free spin cuy Oke sabit kuning dikasih 45.000 ribu lebih ini Toska kasih Mirna Kasih petir Nah ada petirnya Aduh cuma dikit doang guys 11 doang dar Dikasih nice dikasih sensa teman-teman 1,5 lumayan naikin puni puni langsung 2 jutaan nih Cok Aduh kuning kena Gue gila gak mau pecah Cok Mantap pada Aduh gak mau pecah lagi Petirnya kosong teman-teman Tidak bagus ya Tapi naikin pundi Pundi Modal gue jadi 2 juta Udah profit gue nih guys Oke okay. Gue mau nekat sekarang Bet 40 ribu ya cuy Tanpa buy no buy Balik lagi pola awal deh. jadi di off Skip ya di checklist 5 kali cocol manual Abis ini quick skip Checklist cocol 20 kali manual ya teman-teman Semoga dapet ya guys ya Oke kuning Biru Kasih petir oke okay banget ini Enggak mau Sekitar 1 kutil datang goblok ya Oke kita tarik ke 1000 Cocol manualnya 20 kali nggak usah di autoin ya guys Cocol manual 20 kali Let's go Mirna Kasih gua yang Anjir Anjir lima Gak mau nampol guys Goblok bangke kecoa Mirna Ayo Mirna Lagi-lagi dapat danaknya cuma 50.000 Tapi ya guys ya 3 kali-kali leluhan nih guys Lumayan banget ya guys ya Dengan bed-bed gede Lu pasti ngerasain yang gua rasain ya guys tapi dengan modal kecil juga bisa Pola yang sama yang gua mainin saat ini Ingat aja naik turunkan bet kalian Kamu semua ya teman-teman Di ID teman-teman masing-masing Jangan sampai salah Naik bet Eish Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong Jedar Kalau bayar 4 juta Semoga yang ketiga kali uh, Ajib GGWP dan langsung profit Gue langsung stop Langsung mau udahan Kalau ini profit teman-teman Semua profit ya Oke okay, empat nyangkut lumayan ayo masih sisa 13 Mirna jangan pelit lagi semoga Tosca mantap dikasih Ijo kasih Mirai enggak mau goblok Oke Tosca dikasih mantap sekarung nuco sama Ijo mantap ada petir dua bintangnya saat ini dikasih coy merah kasih kuning dikasih coy merah hati Mir enggak mau co masih 6 aja petir dar lumayan 636 belum nice-nice acan ya guys ya ini bayinya 4 juta 800 udah profit nih sebenarnya guys ya kalau udah stop stop aja ini mau WD enak banget cuy eh sabit dikasih jingger membreak bonus Tamuri. hahaha <laughs> <Jam. laughs> Nice guys 2.3 naik lagi pun diberi guys udah profit ini guys mantap bener guys ya udah lumayan nih ke WD juga enak batir dong Mirna Tosca matahari bangke kasih matahari dikasih petir turun cowo mati lu Mirna mampus lu ngasih gua duit banyak lu jeger, hahaha <laughs> syukurin lu ya syukurin lu kena lu Mir 5,5 co kena co 7,898 masih 1,3 pun di pundi bukannya turun malah naik bangke dar sedap coba ayo dong bintang kasih mir nggak mau goblok emang mirna kasih yang banyak lah jangan kagok nice guys 8,7 juta jeder setrek goblok mampus itu kasih tos ke darah <laughs> biru tua john john mir john mir john mir john mir iya mantap ijo uh, 118 lebih nih cohati dong nggak mau guys 13 3 16 19 dan cepruk mega cok memang gatal-gatal garuk cok 10 juta nih cok udah stop cukup cok 10 juta udah lebih dari cukup ya cok dari modal sejuta cok 11 juta cok e, masih dikasih profit lagi nih cok mantap aduh sabit kurang satu goblok mirna sabit mir kurang satu mir anjir ini bukan max win ya guys ya ini bukan max win ini jp paus biasa ya guys ya tapi gila lu JP-nya kebangetan kan gue bilang juga beli jadi gue beli motor bet coc <laughs> sabit anjing gak mau coc sabit gak mau coc anjing nice mantap jiwa 13.302.000 juta ya guys ya lagi mir oke biru tos dikasih kasih lagi mir sedap guys aduh cuma sekali coc 36.000 puluh 36 enam ribu nggak boleh lebih dari tujuh Dia dia ya guys ya ini bet 40.000 loh bet 40.000 puluh nggak mau sampai 200.000 loh ayo dong gila lu masih kasih pecah bintang kasih mir dar iti Kutuk bintangnya, Mir. Gak mau pecah goblok ya? 14600 oke tos kali kasih. Biru tua bintang mir boleh, Mir. Gak mau, cok. Sekali-sekali doang, tapi pikir gila, cok. Udah, mampus ya? Nice terus, cok. 1 juta terus, cok. 15.900 anjir, gak tuh, guys. Hahaha. <laughs> 175200, oke lah, stop ya, guys. Gua mau WD ini, guys. sejuta doang, gua bawa duit, guys. Tarik 17 juta, guys. Oke, Tiong, Tiong. Terima kasih, udah, cek gua. <laughs> Semoga menjadi surprise buat kalian. Gue mau pamit sih, untuk next game slot. Bye bye.